Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian atau sedulur sedulur bahasa Jawa lah ya tapi campur masalahnya banyak teman-teman yang di sana ya biar tahu bahasanya kita lagi ada di kampung youtuber lah uh, desa Ciaur ayo mana mau Nge ngepiyongnya -nge mamet? Ini istirahat malah agak ya, Yung? Jangan buatan, anu mau nanti, Mbak. Cerah-cerahnya itu kan ada kerigan. Oh, ada kerigan. Tapi aja kalau basah, Yung udah bisa basah. Ini <laughs> nah, memang best game, teman-teman. Lig, lur lah. Ini bahasanya ada lur. Hmm. Tapi campur, ya lur. Kalau hmm. <laughs> aja basah, sakit, tapi ya... Apa, swishwintek. <laughs> sejatinya yang asli nggak jawab asli cara lah masih amat membuat saya aku tahu tuh, mon. Layar, kaya di belakang layar kayak deh di belakang layar ya iyalah, tapi kan nah, Iya, kabarnya kalo baju kuda kayu piwi kayanya sih biasanya kamera mas Nono, kadang nanti sakit lah. Ternyata, sakit ya, ternyata, lah. <laughs> ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, ternyata, Woke bedhe mung sapa ya. Okay. Tapi mung aduan bedeng renu bedeng jalan nang ya, Yong oh, gitu Yong yeah. Nyong ngapurane ganggu lah ya. Oh, Yong arep langsung pamit baen lah. Oh yeah. Wis awan juga keseluh oh, telas yeah. batere. Nyong nang kene ngapurane ngrepotirika. Okay. Dadi udah tinggal ngistirahat. Boten istirahat okay. So. Okay. Ustaz kita maaf Pak Ustaz jenengan itu jalan-jalan yang dihentun Ustaz banget gitu ya Yung Ustaz jadi paling baik Sampai-sampai Ya Lur disini ya bak beli langsung istirahat kesel Lalu ketemu Bersama ini jadi Gue suatu saat mengenai-menai Gue nyasar-nyasar Hehehe Salam lagi ke kapi ya Yung Mati-Mati-Mati Yang jauh ini jembatannya Yang gue berhenti Mancing langganya Lur kalau balanya mau singgul singgul singgul singgul singgul singgul ini orang ciawur berada singgul cuma aku wawannya kurang pas kalau nah, wawannya aku mantan gasik setitik. aku bisa memilih singgul singgul oke lor. salam ya ke orang ciawur kepeh kan nyong terima kasih ya lho terima kasih ya lho